Bagaimana seorang muslimah mendatangi majelis ilmu tapi tidak tapi tanpa mahromnya tapi dia diizinkan untuk mendatangi majelis ini boleh kenapa asal jangan jarak dari rumah ke majelis ilmu ini jarak safar oke ntar anda bilang boleh nih harim kelayaban sendiri ke Jakarta oh ada kajian Ustadz Ono oh suamiku juga mengisi. Ya, ya. nggak boleh, kalau udah safar tuh wanita nggak boleh Oke okay? Ah oh, tapi suaminya mengizinkan wanita dilanat Ketika safar okay? Sampai dia kembali Safar tanpa mahram sampai dia kembali Ah kembali. Oh, suaminya ngizinin, suami-suaminya dilanat Susah amat <tuh> Suaminya dayu Bagaimana jihadnya seorang wanita Atau seorang ibu Ih barakallofik Ini baru pertanyaan cerdas Wanita, demi Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalian kaum yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalian tiang penyangga umat Kebayang nggak apa yang terjadi dengan bangunan umat ketika tiangnya pergi? Apa yang terjadi? Rombo Wanita dengan tugas-tugasnya yang ada di dalam syariat adalah sebagai tiang penyangga Yaitu apa? Layani suami, didik anak Bidik kalak yang benar Ini yang menguntungkannya di akhirat Demi Allah, bukan karirnya di luar rumah Bukan berapa rupiah penghasilannya lah Itu malah melalaikan wanita Membuat dia melakukan banyak pelanggaran Berikhtilat dengan yang bukan mahrom di kantor Iya kan? Nyampe rumah udah capek, yang akhirnya kewajiban inti Ngelayanin suami dan ngasuh anak Jadi udah tinggal sisa tenaga Tenaga masih segar masih kuat Pagi-pagi dipakai apa? Dipakai ngantor, dipakai ngarir Ya, ya dong emansipasi wanita wanita berkarya ya salam ajaran islam dikata ortodok ajaran kafir ditelan mentah-mentah ya, gimana mau menang kita wanita jihadnya adalah kembali ke tugasnya sebagai apa? sebagai seorang wanita yang demi Allah tidak ada makhluk lain yang sanggup menanggung tugas itu kecuali wanita gak ada mau Hercules lagi Mau Samson lagi yang kuat Coba suruh bawa drum 9 bulan kemana-mana dibawa Kagak kuat dia Wah, wanita justru yang lemah lembut Dia punya kekuatan itu Yaitu apa? Kelembutan ini, rahmat ini Senjata dia itu Ini jihadnya wanita didik anaknya Di rumah Kalau bisa jangan di anaknya Kenapa ya? Ini istri kita Ini pendidikannya tinggi ya? Oke okay? Kenapa anak-anak kita diserahin sama guru SD? kan pinteran-pinteran bini -pinteran kita. Iya? Maknya kemana? Maknya ngantor. Anak yang diasuh sama pembantu. Ya, akhirnya setiap nangis yang dipanggil nama pembantu bangun tidur yang dipanggil nama pembantu terjadi gak? Lama-lama mukanya ini Arab mirip anak mirip pembantu lama-lama. Wah, Allah serem, terbalik nih dunia. Kalau mau ajarin anaknya di rumah, homeschooling. Dari dulu umat Islam Anas ibnu Malik siapa yang didik? Umsulain, Imam Syafi'i siapa yang ngarahin? Maya, Sufyan Tha'uri. Ah, Maya itu baca, baca tulisan Akhuna Sufyan Baswedan judulnya Ibunda Para Ulama itu ajib Ajib, Wallah, Barakallahi Ini memperbaiki mindset kita tentang menempatkan wanita Maka itu jihad wanita yang inti Yaitu apa? Berjuang, mengerjakan tugasnya Yaitu apa? Mempersiapkan generasi-generasi penerus umat Ketika wanita meninggalkan barisannya Maka jatuhlah umat Islam Itu mulainya Sebagaimana ketika para pemanah meninggalkan barisannya di hari Uhud Itulah ketika para wanita meninggalkan tugasnya sebagai ibu Dan lebih memilih untuk menyibukkan diri di luar rumah yang bukan tugas seorang ibu Ena. Ada lagi akhwat-akhwat sekarang sibuk dia bikin pengajian di mana-mana Jadi io, Anaknya yang ngurus dia titipin sama emaknya dia keluar kota ngejar Ustaz ini bikin kajian itu. Astagfirullah Anaknya siapa yang megangin? Mertuanya. Akhirnya lebih akhirnya sama mertua daripada mamanya. Mama mamanya kemana? Kelayaban. Ngejar Ustaz ini ke kota ono, ngejar Ustaz ini ke kota ono. Ini lost, mamanya lost, penuntut ilmu yang lost, yang nyasar. Ya, nggak tahu prioritas, nggak tahu mana yang wajib atasnya. Itu namanya somplak. <SILENCIO>